Halo sahabat semua kita kembali lagi pada video kali ini kita akan bahas tentang hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 tanggal 26-28 April 2023 beserta daftar klasemen sementara top skor sementara dan juga top assist sementara dan jadwal pertandingan lainnya. Berikut, hasil pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, tanggal 26 April 2023. Wolves versus Crystal Palace, dengan skor 2-0, kemenangan bagi Wolves. Aston Villa versus Fulham, skor 1-0, kemenangan bagi Aston Villa. Leeds United versus Leicester City, berakhir dengan skor 1 sama. Berikut, hasil pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, tanggal 27 April 2023. West Ham United, versus Liverpool, West Ham 1, Liverpool 2. Pertandingan lainnya antara Manchester City, versus Arsenal, berakhir dengan skor 4-1, untuk kemenangan Manchester City. Pertandingan lainnya, Nottingham Forest, versus Brighton Albion, Nottingham Forest 3, Brighton Albion 1. Chelsea, versus Brentford, Chelsea 0, Brentford 2. Berikutnya, hasil pertandingan Liga Inggris Pekan ke-33, tanggal 28 April 2023. Everton versus Newcastle, berakhir dengan skor 1-4 yang dimenangkan oleh Newcastle. Southampton versus Bournemouth, dengan skor 0-1. Sementara pertandingan lainnya, Tottenham Hotspur versus Manchester United, pertandingan berakhir dengan skor 2 sama. Berikut, daftar klasemen sementara Liga Inggris Pekan ke-33. Arsenal masih memimpin puncak klasemen sementara dengan torehan 75 poin dari 33 pertandingan. Di posisi 2, ada Manchester City dengan 73 poin dari hasil 31 pertandingan. Posisi ketiga dan empat ada Newcastle dan Manchester United dengan poin sama yaitu 59 poin. Posisi 5 Aston Villa, posisi 6 Liverpool, posisi 7 Tottenham, posisi 8 Brighton, Posisi 9 Brentford, posisi 10 Fulham. Berikutnya, posisi 11-20 posisi 11 Chelsea, 12 Crystal Palace, 13 Wolves, 14 West Ham United, 15 Bournemouth, 16 Leeds United, 17 Nottingham Forest. Sementara di zona degradasi dihuni oleh Everton, Leicester, dan Southampton. Berikutnya, daftar top skor Liga Inggris Pekan ke-33. Di urutan pertama ada nama Erling Haaland dengan koleksi 33 gol dari Manchester City. Posisi kedua ada Harry Kane 24 gol dari Tottenham Hotspur. Tiga, Ivan Toni 19 gol dari Brentford. Mohamed Salah dan Marcus Rashford sama-sama 16 gol. Berikut daftar top assist Liga Inggris Pekan ke-33. 1. Kevin De Bruyne, 16 assist dari Manchester City. 2. Bukayo Saka, 11 assist dari Arsenal. 3. Ada Leandro Trossard, 10 assist dari Arsenal. 4. Michael Olise, 8 assist. Christian Eriksen, Martin Odegaard, Mohamed Salah sama-sama mengemas 7 assist. Bruno Fernandes 6 assist. Berikutnya, jadwal pertandingan Liga Inggris Pekan ke-34, Sabtu 29 April 2023. Crystal Palace versus West Ham United, Brentford versus Nottingham Forest, Brighton versus Wolves, live di Champion TV dan video. Itulah hasil pertandingan dan jadwal pertandingan yang terupdate dan terlengkap. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Salam olahraga.